yang ketiga itu yang harus kita jaga badan kita atau anggota badan kita yang terpenting itu albatnu perut maka untuk menjaga perut ini fahasbuk maka cukup anak maksudnya kalau ibadah kita dalam urusan perut ini adalah urusan ibadah jadi tujuan kita untuk menjaga perut adalah ibadah. Kita makan, minum, ibadah. Isi perut, ibadah. Wa'ana to'am badrul amal. Sesungguhnya makanan itu badrul amal. Termasuk kita itu nyebar benih amal. Jadi makanan ini yang kita makan di dalam tubuh kita, di dalam perut kita untuk hmm. isi perut. Ini termasuk itu menebar benih amal. Maka, wa ma uhu minhu, dan air dari makanan, ini yabdu, jadi terang ibadah kita. wayang butuh dan bisa tumbuh ibadah kita, amal kita. Jadi terang, amal kita bisa terang, perbuatan kita terang. Yang butuh bahkan bisa tumbuh dari ibadah. Ini air atau minuman Jadi bisa dijadikan Tolak ukur Makanan ini adalah Apa itu Benih dari perbuatan kita Bahkan airnya Minumannya Ini bisa menjadi terang Amal kita Menumbuhkan amal kita Jadi orang makan minum itu Otomatis Kita ini ada Kekuatan untuk amal Ya amal saja, umpama amal bekerja untuk duniawi. Kalau perut kita kosong, kita lemes, enggak punya kekuatan, apakah kita bisa bekerja? Enggak bisa. Kita ibadah, sholat. Ini enggak terfokus. Istilahnya kiai-kiai, istilahnya makan lawuh, lawuh nasi apa lawuh kloso. <ti> Jadi kiai-kiai lawu klosol, yang unu lawu klosol itu semaput barang, <laughs> iya kan? Baik dah kabusal batu apabila yang kita tebar itu benih yang jelek layati buzaru, maka hasilnya pun ya nggak bisa bagus. Eh, sumpama kita nabur benih apa mak apalagi apa benih jagung yang sudah apa itu lapuk jagungnya. Bisa tumbuh enggak? Enggak bisa tumbuh. kita kita nanem gobes, kita nanem sawi. Tapi yang kita yang kita tabur atau yang kita tanam ini bibit-bibit yang jelek. Nah, ya jelas yang enggak dapat hasil. Ini. tadi layati yatibu Sama itu. Jadi maka orang di dalam masalah urusan makan isi perut itu ada ke, apa itu perkara dua yang mengkhawatirkan. Khotroni yusidu alaikarduka falatuflihu abadan. Maka ini bisa juga buminya itu dari rusak. Dari rusak nggak ada kebaikannya sama sekali. Bumi itu ditandur dari sampai nandur de bumi. Dari khabazul badru jadi, benih yang sama tanam ini benih yang jelek. Umpama sana, sama nanem, apa itu bayam? Tapi bayamnya bukan bayam untuk dikonsumsi makan untuk sayur, tapi bayamnya ini bayem duri. Teman tabur. Oke, akhirnya buminya pun jadi jelek selama-lamanya tumbuh, apa itu bayam-bayam berduri, Saman masuk ke situ ya kena duri. Nah, umpama saman tabur kok. Ada apa itu tanaman racun yang mematikan sama selama-lamanya tanah itu ya bisa di, bisa menumbuhkan tanaman yang beracun. Ini sama. Maka ini isi perut itu juga membahayakan kalau sama isi dengan barang yang haram. Gosop, nyuri. Ya kan? Ini kan larangan-larangan. Kenapa Allah kok melarang? Apa itu sesuatu? Apa itu yang? Apa itu merugikan orang lain? Merugikan orang sendiri itu yang untuk kepentingan kita sendiri. Jadi, Allah itu melarang namanya. Apa itu nyuri, gasap, ya? Mangan, pangat, barang haram, barang subhat ini dilarang oleh Allah. Karena itu untuk kepentingan diri sendiri. Karena apa? Ibarat barang ini kan kita konsumsi untuk diri kita. Ini kan kadang nggak baik. Nah, karena nggak baik, nggak benar. Ini nanti akan pandangan kita jadi pandangan yang enggak benar. Pendengaran kita jadi pendengaran yang enggak benar. Pikiran kita jadi pikiran yang ngeres-ngeres. Ucapan kita jauh dari kata benar. Padahal ada kan keterangan itu ya ayuh ya ayuh wakulu kaulan sadidan kamu berkatalah dengan kata perkataan kaulan sadi sadidan kaulan yang benar tapi kalau kita ini apa itu hasil daripada makan ini kemudian Diproses oleh pencernakan Kemudian sari-sarinya dikirim ke seluruh anggota tubuh kita Termasuk mata kita, otak kita, lesan kita, telinga kita Perasaan kita Loh, Kalau sudah dikirim, lu barangnya barang-barang yang subat Barang yang haram Yang di, dilarang oleh agama, dilarang Allah dan Rasulnya Terus akhirnya bagaimana? Tumbuh di mata, enggak bener Tumbuh di telinga, enggak bener Tumbuh di hati, enggak bener Kalau semua ini enggak benar, oh jelas itu nanti jadi intipnya rokowis, Iya kan? maka ada keterangan hadis, Allahmu nabata min fan Fanaru awlabih. Ini kata Nabi. Daging yang tumbuh dari barang yang suhti haram. Suhti maknanya haram. Maka fanaru awlabih. Maka neraka itu lebih utama bagi daging yang tumbuh dari haram. Maka para wali itu membuat isyarah Kalau orang meninggal khususnya di Jawa. Itu kalau selamatan orang meninggal. Ini mesti dikasih. Apa itu? Kue apem ya Kalau orang Jawa mengatakan kue apem Sebetulnya itu kue afun Kue ampunan Karena apa diampuni Karena diproses dulu di neraka nah, Apem Kue apem ini Enggak langsung begitu Ublek-ublek langsung dibakar Enggak Dibiarkan dulu, ditunggu sampai dia mengembang Setelah mengembang Barulah dibakar demikian juga kalau daging ini ya hasil dari haram nanti nggak dimasukkan neraka begitu saja ditunggu dulu mengembang di dulu ditunggu dulu sampai lebam abuh lewes abuh mumpluk baru dimasukkan ke neraka dari mekunyus Iya nggak mekunyus lama nggak ini bakarannya daripada kecil bahkan langsung langsung hilang kan tapi kalau ditumbuhkan dulu dikembangkan dulu kan lama jadi mekunyus semaknya apalagi kalau senang menumpuk harta bakil nggak mau amal ada seruan amal nggak mau amal masya allah itu ada karena wah ini loh yang kamu kumpul kumpulan dulu lo langsung kayak ngobong awai iya <laughs> oh, ini maka inilah Jadi rusak. Buminya ini jadi rusak. Termasuk badan kita. Badan kita jadi rusak. Karena apa? Ya karena ini. Kita kita masuki barang-barang haram dalam tubuh kita. Seluruh anggota tubuh jadi haram. Makanya ini orang-orang. Ini saya biasanya. Ini kalau ada orang-orang yang oleh Allah itu dikasih penyakit. Dikasih ujian-ujian. Wah itu kalau di dunia. Ini masih... Dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Sakitnya bertahun-tahun. Karena apa? Karena supaya harum-harum yang ada di badannya ini diproses oleh Allah di dunia. Di dunia. Daripada nanti diproses di akhirat. Nah yuk. Nah, diproses di dunia dulu. Sakit. Kalau dia ini sakitnya kok tambah kufur. Ini na'udubillah. Malah tambah siksaan. Tapi kalau ikhlas, eh, Masya Allah. Ini yang saya, yang ngasih penyakit adalah Allah. Saya terima. Maka ada keterangan itu dalam tasawuf. Barangsiapa yang mendapatkan musibah. Atau mendapatkan penyakit dan sebagainya. Terus dia itu merasakan musibah ini gak sama dengan nikmat. Maka orang itu belum dikatakan iman. Jadi, makanya oh, Abah saya dulu itu beliaunya sakit anak-anaknya santri-santrinya bingung kepinginnya itu apa cepet cepet sembuh akhirnya mau diajak dirujuk ke rumah sakit apa nolak? didatangkan dokter apa nolak? akhirnya saya yang tampil saya soalnya tahu persis ilmunya apa saya ilmunya bahkan ilmu tasawuf jadi saya gini kan bah ini ini ya mau saya bawa ke dokter atau ke, saya datangkan dokter Nah, tujuannya itu untuk pantes-pantesan kata apa? Yowis gak popo like, pantes-pantesan. <laughs> nah, akhirnya manut. Soalnya kayak pantes-pantesan. Wong loro di celuk nodok, pantes beten. Sing pantes gula ono wong loro di celuk nodukun. <laughs> ono oh tengiri. Ono wong loro dicelokno dukun <gif> disebul, Buh buh buh. Iya. <gif> <Yeah. gif> nah ini, kadang-kadang itu salah, Itu namanya salah letak keliru pasang. Wong lorone loro jantung ditekok dokter apa jane dok Iya kan? Lorone mutam-mutam masuk angin di opong opo menyanwa, menyan. Wah, keliru betul ini. Ya. Yeah. Nah, ini jadi ini rusak gitu loh. Jadi amal ibadahnya rusak. Maka nih Syekh Qurqi ini menyampaikan mabalagona. Jadi menyampaikan kepada kita, Anahu qala beliau ini dawuh, Ida sumta fandur ala ayyi syai'in Kalau apabila kamu puasa, ini tolong teliti, fandur fandur itu lihatlah, telitilah ala ayyi syai'in tuftiru. Ya, ala ayi syai'in atas mana sesuatu kamu pakai buka. Jadi gampangnya gini loh, fandur ala ayi syain Dari mana kamu ini berbuka ini harus kita teliti. Ala ayi itu bisa artinya itu dari mana kamu itu berbuka. Duit apa jenisnya panganan ini mentokendi. Cengkok pangan itu kok endi, Oh juga ngawur. Lai saman al ngawuru. Ini lain lagi. Ini pokok kayak itu poanganan sate enak-enak. Ini poanganan. Ini gak peduli kok. Gak sap, gak nyolong-nyolong. Ini gak peduli, Iya kan. Jadi ala ayisya'in dari mana ini kamu makan ini. Yang kamu makan ini dari mana. Begitu. Wa indah mantuf tiru. Kamu di sisi orang siapa yang kamu ini berbuka. Weh, Kalau saman ini umpama Berbuka Jodok wong Yang istilahnya dekat orang Yang istilahnya makanannya ngawur Gak halal Gak haram pokoknya asal makanan dimakan Orang itu gak ngerti Ini istilahnya halal Istilahnya haram gak ngerti Ini bener atau anu Batal gak ngerti Pokoknya zaman mangan di sisi mereka Baik memang petik sembeliani Sembelian haram Sembelian halal gak peduli lah kayak semacam inilah sama di sisi orang yang ngawur. Makanya, saman jelas ikut ngawur. Iya kan? Sebabnya saman itu makan di sebelah orang yang ngawur atau di medayoh ini wong sing ngawur. Yowis, makan barang haram-haram ya Lah orang ngawur. Lah sampean kalau dekat ulama orang yang ijtihad hati hati jelas makanannya jelas makanan yang hati-hati yang harum. maka ini banyak ulama-ulama ahli sufi ulama-ulama ahli hakikat beliau itu beritikad masalah makanan gimana beliau makan mereka makan makan makanan ini bahkan mereka itu punya kebun mereka punya sawah nah kebun dan sawah ini ada yang mereka Ditanemi kebutuhan sehari-hari Gak usah beli ke pasar di situ lengkap. Ada cabe ya, ada pohon, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada padi. Kalau nanam sendiri jelas halal apa enggak? Halal, maka dia petik menanam situ ditanam. Dia biara ikan, dia biara ayam dan kambing. Supaya halal. Cari yang halal itu banyak. Anda padi saya itu kalau beliau enggak emak Beliau kaya loh. Saya bilang beliau kaya karena beliau punya rumah sakit. Punya klinik. Nah, keluarganya dokter, bidan, punya sawah luas. Tapi beliau alih hakikat panen padi banyak, uang banyak. Tapi beliau enggak makan selain pisang. Ada ruangan khusus saya saya lihat itu apa itu? Pisang itu di apa itu disandarkan di tembok itu banyak cecer jadi cuma makanannya pisang karena apa pisang ini jadi halal ada pisang ini dirubung sama apa itu lalat kan enggak sih lalat ini kan penyakit sumber penyakit kan onok kulite kan? dan itu asli racian Allah raciani pangeran dari mulai asumi Iya kan manis, wis opo nih, wis diracik, wis karugusi Allah. dari mangan itu sampai sekarang ini padi saya, namanya padi Huda. Allah Akbar. <di> soloing, lalu, makan, <Sala> ini saking beliaunya itu itu itu makanan. tapi kalau sampan gimana yang paning? ah, mau kata yang tadi Ali Hakekot sing sempurno. Padahal dari unsur makan saya sudah gak peduli. enggak, <sala> mbakten <pujan ,ei> Semua rongga peduli itu dagingnya, daging sapi yang sudah ditanam satu hari dua hari. Ini Pak, Pak Bowo kalau hadir itu, Pak Bowo itu pernah jadi sopir. Terus mobilnya disewa oleh orang, ya. Kemudian itu ngambil sapi, ditorong sana, sudah ditanam seharian, terus dibongkar. Terus kemudian dinaikkan di atas truk, truknya itu dibeberi sama terpal, kemudian dihel-hel-hel. Kemudian dijual di kandangan sana. Sampai sekarang Pak Bowo itu enggak doyan daging. Gara-gara itu tahu. Jadi apabila Pak Bowo apabila tahu daging makan langsung mutoh-muntah. Jadi iling langsung iling. Subhanallah. Makanya hati hati-hati. Kalau saya ini pergi ke Wali Songo ini biasanya aman itu saya makan tahu tempe atau ikan laut. Kan enggak ada ikan laut haram itu. Kecuali ikan laut curian. Ya kan? jadi Mesti halalnya Juga telur, telur nggak ada telur itu Yang haram itu nggak ada Pokoknya nggak telur buaya aja ya <laughs> Alhamdulillah nah, Ini saya itu lihat. Jadi ini Wa inda wa atau man tak kulu jadi, Makanan apa yang dimakan Apa itu amiman dan makanan orang Tak kulu yang kamu makan Harus ya, kamu teliti Ada asal-asalan ini makanan orang wah nggak apa-apa manfaat semua makanan manfaat belum tentu manfaat bahkan kadang-kadang karena sekarang ini kan banyak ngawur di pasar-pasar itu sampai ada ayam tiren ya mati kemarin itu Iya kan atau menyembelihnya nggak bener asal-asalan disembelih, saya bilang kena apa Ayam horren itu ya yang di pasal-pasal ini kadang-kadang orang makan ini kan banyak penyakitnya itu kalau saya bukan ayamnya kalau unggas semua unggas itu dihalalkan oleh Allah nah, karena yang menyembelih ini enggak syari jadi batang kalau sudah batang ini ser beribu-ribu penyakit ada di situ jadi namanya sumber penyakit maka seman makan ini jadi sumber penyakit. Maka dilarang oleh dokter. Padahal itu bukan ayamnya. Saya yakin bukan ayamnya. Karena menyembelih prosesnya ini yang haram. Jadi haram. Awas Pak Ahmad, sama itu Toto Soto harus betul-betul dilihat. Isa itu kebetulan benar. Ya betul urut. Dibelih. Oleh itu dibelih. Ngomong kafir. Orang gak sholat itu haram sembelihannya. Orang gak sholat. Ada pak kaji. Saya beli di pak kaji. Tapi pak kajinya itu nyuruh orang koplak. Gak ibadah. Enggak sholat yang nyuruh menyembelih, enggak mungkin. Pak Ajinya itu menyembelih, iya kan? Nah, ini ya harum. Pak Ajinya. maka harus diteliti. Ini harus istri hati, hati lo ya. Ini makanan-makanan itu, bahkan meyakuluh agelatan. Bayangkoli bukul buu Jadi banyak orang makan satu suapan aja, akhirnya ini bisa membalikkan hatinya dari sesuatu. Yang mereka itu sudah ditetapkan di situ, umpama, ya, karena dia itu punya tekot hatinya, keyakinan tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, tentang kebenaran. Karena makanan ini ya satu suapan saja nggak makan, atau yang dimakan ini sesuatu, sesuatu yang diharamkan, atau curian, atau barang apalah itu yang haram, ini bisa membalikkan hati yang tadinya benar-benar hatinya baik-baik hatinya dalam etekot yang benar ketetapannya hak akhirnya ini membalik jadi etekotnya rusak keyakinannya jadi enggak benar ini gara-gara satu suapan makan hati-hati. maka saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lu ini kenapa beliau ini Al-Ghazali ya Beliau cerdas, beliau ini hebat, karangannya sampai apa itu diyakini oleh para alim ulama, bahkan banyak dipelajari oleh para santri-santri, karena ini ayahnya Syekh, namanya juga Muhammad Syekh Muhammad ini, karena beliau itu berijtihad pernah karena beliau ini ada kisah, ya, beliau ini apa itu. Mandi dikali begitu dikali, kok ada delima buah delima tahu kan? Lah, kemudian langsung beliau makan karena ada buah delima yang sudah matang terus dimakan, dikupas. Akhirnya beliau ini astagfirullahaladzim, ini tadi milik siapa kok? Langsung saya khilaf, langsung saya makan. Ini padahal ada buah delima yang... Hanyut di kali, Mitra sampean halal Halal. Metra fakih itu halal. Halal. Mau itu hanyut kok. Barang hanyutan. Tapi beliau ini bericetihat. Saya Muhammad ini. Ayahnya Imam Ghazali ini. Bericetihat. Akhirnya beliau tuh berjalan terus. Enggak henti-henti nurut kali. Sampai ada pohon apa itu. <tuh> Delima di pinggir kali, begitu ada buah Wah ini berarti dicocokkan dengan kulitnya. Wah ini cocok dengan ini yang samakan tadi. Akhirnya dicari yang yang punya apa itu tanah itu tadi yang punya pohon delima. Nah ternyata di situ yang punya adalah ulama besar, yaitu Syekh Yusuf pada waktu itu. Akhirnya beliau ini apa itu minta dihalalkan karena seheni ini ulama jadi tahu kalau ini anak pener ini bukan anak sembarangan anak ini karena biasanya kalau apa itu sudah dihalalkan itu makan sudah enggak apa-apa kan orang kalau enggak ijtihad tapi karena ini anak berijtihat anak muda ini berarti anak ini anak bagus-bagusin bukan anak sembarangan anak ini bukan sembarangan anakmu muda akhirnya beliau ini minta dihalalkan Katanya Syekh, ya kamu bisa sahalkan dengan syarat. Katanya dengan syarat. Syarat apa? Pertama. dari syarat sampai ketiga kalau enggak salah itu. tadi pertama apa Syekh syaratnya? Kamu saya halalkan delima yang sudah kamu makan. Dengan syarat kamu harus ngasih makan kuda saya selama setahun. Kira-kira sama diopo? Hah? Wes kadek salah-salah dan wes lereng wes, kan, lah setahun ya lah saman bekerja satu tahun jadi ya upai hanya untuk mencari halalka ini kira-kira saman gimana? Ah, wes pikiran saman wes mungkin nih, kaya saya Muhammad ini, kalau yakin misalnya, karena yakin, enggak, ala sebaca-baca sampai aneh, <laughs> jelas, nih. akhirnya beliau nih ngarit, ngarit terus sampai setahun nggak dibayar nggak diupai. Alhamdulillah setelah setahun datang syarat kedua, ya ah eh, syarat yang kedua ini oh oh posisi ini. yaitu termasuk ngeladeni di rumah. ini ngeladeni nyapu, ngumbah-umbah setahun maneh. Setelah itu syarat ketiga datang. Kamu harus menikahi anak saya. Enak eh, iki. Nah, masono iki sampean gelem iki tenan ini joko-joko ilu, iya, semua seneng, soalnya harus menikahi anaknya seneng. Tapi lah, berhenti diketapi. tapi, dikasih tahu lah mana saya anak-anak saya katanya, oh anak saya itu satu, dia itu buta, nggak buta, salah buta, Wah. anak saya juga tuli. Wah, dobeli. yo anak saya nggak bisa berjalan cacat alias, yo pergi mikir-mikir seneng apa ya? Kasih itu seneng, masih tuh senepi, yo jadi anaknya buruk rupa matanya je, matanya buta telinganya tuli bahkan kakinya nggak bisa berjalan, wes kira-kira ya opo, kasih tapi saya pokoknya kan gitu kan. Alhamdulillah ternyata saya Muhammad ini nurut asal dihalalkan Delima tadi yang sudah dimakan sudah berapa tahun dua tahun yang lalu. Allahu akbar akhirnya oleh saya dinikahkan Di, anaknya ini setelah dia mau langsung anaknya ini disuruh keluar. Ternyata Masya Allah anaknya Syekh tadi itu cantik luar biasa gak buruk rupa. Matanya berbinar-binar matanya ini ternyata matanya ini gak buta. Telinganya normal. Kakinya bisa berjalan. Loh tapi Syekh Muhammad ini beliau ini gak mau ternyata. Saya tunggu dulu deh, karena tadi ikrarnya itu, kata saya, anak saya ini buruk rupa, matanya buta, telinganya tuli, nggak bisa jalan, loh kok ini enggak lawannya, saya, saya enggak mau, karena ini enggak sesuai dengan ikrar, kira-kira sama nyobok, situ poraknya tidak situ, nomor lah, saya sampean, mereka eh, ngomong, tapi namanya tidak ngomong, ngono paling ah oh beneran ya hmm. kalau kebalikannya kata saya, sampean pernah lihat anak saya di sini selama sampan ini jadi juru latjen di rumah, nggak pernah. Terus anak saya ini nggak pernah lihat maksiat ini, saya katakan anak saya itu matanya buta. Anak saya nggak pernah mendengarkan gunjingan. Anak saya enggak pernah mendengar-mendengarkan maksiat. Maka ini saya bilang telinganya tuli. Anak saya enggak pernah kakinya dibikin melangkah untuk bermaksiat kepada Allah. Apalagi berbuat makar kepada Allah. Enggak pernah. Maka kakinya saya bilang ini enggak bisa jalan. Oh gitu saya. Wis beneran. Kan? Jadi Alhamdulillah ternyata saya Muhammad ini orang yang bagus. Pemuda yang bagus yang selalu menjaga isi perutnya kan hanya akibat makan delima tadi akhirnya dapat istri yang ibarat sawah-sawah yang subur, sawah yang bagus akhirnya melahirkanlah anak yang soleh yaitu Imam Boza Ghazali, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Beliau ini sampai lu oh akhirnya cerdas luar biasa. Umur 12 tahun beliau sudah ngarang kitab. 7 tahun hafal kitab apa itu Quran. Sama nomor Biro. <laughs> Imam Gojali 7 tahun sudah hafal Quran. Hafal Quran dulu. Setelah itu umur 9 beliau ini jadi ulama, umur 12 tahun jadi mufti ahli fatwa seluruh Jazirah Arab. Mesir Mekah, Madinah, Saudi. Yo, seluruhnya ini. Jazirah Arab itu muftinya itu. Imam. Imam Ghazali. Masya Allah. Ini. Akibat daripada menjaga makan. Ini. Maka jangan. Orang makan jangan sembrono. Makan usaha gerung, panganan. Nyolong-nyolong, titik rapopo. Eh, hey, itu tadi opo. Yo, ini dihati-hati makan yang maka dia nggak bisa kembali pada tim per apa itu permulaan yang asalnya dia punya etekot yang baik perbuatannya baik ini nggak bisa kembali ke sana kalau kita ini makannya makan barang yang haram. ya kan? Wakamin aklatin haromat kiamalailatin banyak orang yang makan satu makanan akhirnya itu menghalang-halangi untuk kiamulail untuk Ibadah di malam hari. Jadi akhirnya apa? Ya itu tadi. Banyak itu. Kenapa kon kok males ibadah? Mengitang kau tangi lu, wangi, lera-meram. Tangi lah le yang nguyuh, tak air. Enggak? Lek nguyuh, wangi. Cepat-cepat. kon ibadah. Males lah. Ini ada apa dengan yang dimakannya? Ditanya. Kenapa? Yang saya makan ini bener apa Enggak. Kok saya ini males ibadah Karena orang ibadah itu kan kersanya Allah Kehendak Allah kan Kalau orang itu makanya barang yang pener Barang yang halal Insya Allah untuk bangun malam Kiamul malah itu Enggak berat Enteng Langsung bangun, langsung buduh, langsung sholat Begitu Wakamin <tuh> nadrotin Mana akhiro atas <ternyata> suratin Nah Banyak dari pandangan ini bisa menghalang-halangi membaca satu surat dari Al-Quran. Al ini banyak. Karena apa? Yang dipandang ini senangannya mandang maksiat. Wuh, ono oh arek bening-bening. Nguwe bening. air. Nggak peduli itu. dia ya kan? auratnya sampai ke atas. Taulah dalam Al-Quran itu ada diterangkan. Kenapa orang itu kok membuka-buka aurat. Itu sama harus lihat kenapa Nabi Adam Ibu Hawa dulu dilucuti oleh Iblis. Jadi pada hakikinya orang itu kok membuka aurat ini karena ini dilucuti oleh Iblis. Nuh, no dukno, no Kurang modun di sini Ini kan? Sing-sing Denison, munggah munggah kurang Kurang munggal no, dari Iblis. Lalu sing ya Iblis. Yang nyuruh itu Iblis. Akhirnya sampean. Yang laki-laki tidak -laki, gitu. Nah, apalagi kemarin-kemarin sekarang sudah nggak nggak usum yang kemarin-kemarin itu kayaknya mewabah yang laki-laki itu pakai celana pendek iya saya kisah orang ini saya. itulah berarti itu menandakan orang itu nggak tahu malu iya kan sing wae sing lanang celana cebon dak wis wanjok dindi sing weto aurote dibuka masya allah nah ini ini ini bisa menjaga kita baca Quran Kenapa Al-Qur'an ini adalah rahmat? Adul kan Al-Qur'an adalah petunjuk. Maka kalau ini kita enggak nggak bisa baca Al-Qur'an gara-gara ini. Loh. maka rahasianya orang menghafal Qur'an, orang menghafal Qur'an supaya ini enggak terhalang bacaannya. Ini yang menjaga pandangan. Ngulu. Oh, celah itu Maka Saidina Ali ini beliau itu menjaga pandangannya, auratnya sendiri itu beliau nggak pernah lihat. Ini Saidina Ali. Beliau kalau mandi, ini pakai apa itu? Telesan. Bahasa nya telesan. Pakai sarung, Saidina Ali. Mandi. Jadi beliau itu nggak pernah lihat auratnya. Gede apa cendek? Garuh. Loh. Itu Saidina Ali. Mereka nak apalah. Subhanallah ini Saidina Ali Jadi makanya Saidina Ali Pernah beliau ini perang Ini zaman dulu Kalau perang itu dimulai dengan Pimpinan perang Panglimanya perang dulu perang Dari panglima musuh pelang panglima Saidina Ali gak pernah kalah Menang terus Akhirnya setan membisiki orang kafir Eh orang kafir Mendo-mendo orang -mendo kafir ya. Saidina Ali kata dalam aurotin Tadi kalau ini kepingin ngalahnya no Saidina Ali. Katanya Iblis. Kamu harus mempersiapkan wanita-wanita telanjang bulat. Akhirnya perang kan. Panglima musuh Panglima. Akhirnya di belakang Panglima kafir. Ini tata wanita langsung mudah belejit. Ngarepe Saidina Ali. Norak nggak ini? Orang kafir itu memang menghalalkan segala cara. Saidina Ali melihat aurat. Nah langsung ya kalah ini, lali. Ini, ini, ini, ini, ini Allah Akbar. Kira, -kira sama teman Melayu. Allah <guluh>, Akbar. Ini. itu bisa menghalang-halangi membaca Al-Qur'an. Wa Jadi sesungguhnya hamba ini sungguh dia makan satu suapan saja Ini bisa dengan adanya suapan Satu suapan tadi bisa menghalang-halangi kiamat sana Itu beribadah Menjalankan ibadah setahun Ini juga ada Makanya ini harus hati-hati Wa'alaika -hati. ayuhar rojul bin Min kutika maka wajiblah kita wahai seseorang katanya bin dari takik dengan pandangan yang lembut kita harus hati-hati al -hati. apa itu yang nyampe pada kita ini yang apa itu berat di dalam makanan kita ingkanat lakai inayah apabila itu bisa memberi pertolongan pada hati kita bisa menjadikan himah di dalam ibadah kita kepada Tuhan kita inilah yang jadi pokok makanan hadfi hadafi asril kuti min wajahi sehingga kita masuk dalam zatnya Allah subhanahu Alaikabil adab kemudian kita ini makan harus ngerti adab-adabnya cukup banyak ini bab masalah makan ini saya bacakan ada adabul awal Wasrul yadain kobelal toam Bapak tahu sebelum dan sesudah makan kita harus mencuci tangan. Ini pertama, ya. Sebab ini adab di dalam Islam. Ya ketentuan di dalam Islam itu kalau kita mau makan kalau nggak pakai sendok harus kita tangan kita harus kita cuci setelah sebelum makan dan sesudah. Adab ushani atas miatu fi awalil akli dan adab kedua. Ini kita dalam permulaan makan kita baca bismillahirrohmanirrohim. Bahkan ini miturut walau ma'akulin likuli yarfa'uha ilal famihi itu bismillah. Kalau pertama ini kita baca yang kan ini makan bismillah. Yang kedua ini bismillahirrohman. Yang ketiga bismillahirrohmanirrohim ini sampai ketiga kali. Atau setiap suapan ini baca bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini anunya ya. Wan Anas marfuan, nah ini dari sahabat Anas ini hadis marfu, man ahabba ayuksi ra khair baitihi falyatawadda ida hadaroga da'uhu. Summa yusamma summa yusamma Allahu taala. Nah ini, barang siapa yang senang Memperbanyak kebaikan di rumahnya, ya. Fal ya maka seharusnya berwuduk ketika makanan ini dihadirkan pada dirinya. Nah, Katanya, mangan wuduk disek, ini dikongkong di nabi, ini hadis marfu, ya. Mau makan ini wuduk dulu, setelah berwuduk baru makan. Jadi, kemudian setelah berwuduk duduk di di meja makan makanannya dideketkan terus kemudian dia baca Bismillahirrohmanirrohim terus adab yang ketiga al-aklubil yamin ta'aduban alal jadi makan dengan tangan kanan ini ta'adub jadi adab alal asohh mitul kaul yang soheh Wakilah bujuban itu wajib ya Bahkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi itu roa mayakul bishimalihi fanahahu. Jadi Nabi melihat orang makan pakai tangan kirinya, Maka nabi itu melarang. Ya, dilarang oleh Nabi. Nah, ini kalau mitur Rasulullah, ya juga kola ya Ali ibda toamaka bimilhin. Ya, waktim bimirhin. Fa'inal milha shifaun. Min lah in. Nah ini kata Kanjeng Nabi. Dau kepada Ali. Hei Ali. Mulailah kamu makan dengan yang manis-manis. Wah -manis. tim Kemudian. Kamu akhiri. Atau sebagai penutup makanan. Juga yang manis. Maka penutup makanan ini. Yang manis-manis juga. Itu umpama puding. Puding yang manis. Itu. Ini cokok cocok ngemut gulung manis-manis bu salah paham akhirnya katimangan ngemut gulung. Gue mari maneh ngemut gulung Enggak. Jadi maka kalau kebiasaan kita kalau marung ini biasanya pakai teh manis. Nah, itu juga manis-manis kan? Nah, itu sunnah itu. Wa mil karena manis itu adalah sifat penyembuh dari tujuh macam penyakit. Minha al penyakit gila judam penyakit judam buduken rupi budukan buduk penyakit kok Pak Jubet itu walbaros penyakit belang yang kulit penyakit kulit waja'ul batni dan apa itu laparnya perut waja'ul at-rosi atau penyakit gusi adros waja'ul batni penyakit perut ya waja'ul Wajjul batni itu penyakit perut, wajjul adros penyakit gusi dan penyakit sakit gigi. Ada ya. burabi ayakulami mayalihi fiainnahusunatun. Paingka nawadau wabi kobarin doif atapsilubainahuma idakan atau am launan wahid dan falayata ada al akilu mayalihi. Jadi <tosaskan> makan ini makan ini supaya makan yang ada di sampingnya itu sunah. Bahwa kita makan bersama-sama orang terus rampatan mejanya itu luas. Nah, kita ini makan nggak boleh sampai tangan kita itu apa itu gerayah kemana-mana itu nggak boleh. Ya kan? ya. Ini nggak nggak benar itu ya. Atau kadang-kadang makan itu nggak pernah ada. Kiai nggak pernah ngajibap adatnya makan. Saya pernah itu ada Habib, Habib bapak Yaiyo, pas waktu Allah itu diundang deh an, lah ini ada sate, satu lain satu ember sate langsung di dewe dwe, gua woi gua tuh mau di deb kawan kannya malah lah, itu malah malah makro itu gak boleh, ini mau langsung nguwadeng juga sate itu, Pak Yai padahal bu, lah itu dia gak tahu adat, nih masukin Yai lah nggak tahu nanti bangga ciater ini karu lo deh. Jadi, makanya yang disanding-sanding, maka kalau kamu sama jadi sesepuh, jadi kiai, kok umpama ini ada rampatan, kok ini ada sambal. Ada ini di, dikelilingkan, loh. Monggo, saya pernah tuh ngaji sama apa guru saya, kemudian beliaunya ini sampai sambel aja di suruh apa itu dibengkam, dikelilingkan, nih. Nah, sampun ya, sampun. Buatan, pengen nolosin kepingin. Oh, cocok no. mau ketok wal Dewi ayung. Iyo kan, lekanciannya kepingin. Iyo kan, kecuali kalau perasman kemarin itu. Kalau di pondok sini memang saya nggak nggak pilih-pilih. Baik cuma kiai singa, iyo mangan dek kuno. Baik cuma penjabat, ono penjabat sinterko, iyo mangan dek kuno. Baik cuma kau sing hadir, yo mangan dek kuno. Ono karena beda nih. Bener nggak? Gue aku ngake mangan nambah kian itu sama ngongak emang kepingin ngonjok trichi, ya, emang dikuno laga. Inilah sunah rasul itu seperti itu. Makan yuk kafe mangan dulu orang-orang kata di beda, -beda. Al-adabul khamis ayus giro luk mata kodroma yasa uhuhu. al-fama Tasgiron wasaton. Nah ini terus ini umpama makan ini harus umpama pakai apa itu tangan oh cukup mangan puluhan segini langsung ini dicet nongengin <guluh> Nah ini nggak boleh umpama ini sudah sendok kan ukuran tapi kalau sendok entong nyembuh <guluh> iya kan tadi sendok iya sendok kecil langsung dimakan itu puluhan kira-kira kira-kira itu mulutnya muat enggak itu jangan tiru ketek Kedek itu kalau makan makanan sini diisi ke sebelah kiri diisi tengah-tengah belum diisi diisi lagi sampai mulu, mulu Nah, ini karena apa makanan itu saya apa itu satu suapan yang kecil yang bisa istilah sederah apa itu namanya uh, standar lah untuk mulut kita nah, ini kan mudah untuk kita telan. tapi like, wakil ini ditelan yo angel Su kok metuning. lu mau ini lu tenang lu Ya enggak. Jadi kurang oleh muangan itu, iku mang like lembok, no itu enggak ukuran. Akhirnya bertunis sak mini. Ususnya jadi mekar. Ya enggak nih mekar. Jadi nah ini dulu itu kiai namanya ya Elias itu temannya bah saya. Pagi-pagi sudah kesini biasanya, hampir subuh sudah kesini. Tapi namanya kiai beliau itu enggak mau ngomong ilmu, Is, belengar ngomong no ilmu katanya. Eh ngomono mono jadi nih nang ngene apa gula, apa gula ciciluk pernah jambal beliau itu, ah toha jadi, eh santri mula panganane skopo teha aja, eh panganane skopo teh gula, eh besen kak kam kamang kappek jadi, eh murid ku pangganganane skom, pokok dia nak mewangan rom, sapu yang ku ngene, tadi malah besen ini kan kalis kappek jadi malah jadi malih pong luruh ku hujung, hah hah aku aku Konco ya. Jadi gak ngomong no ilmu. Ngomong no malah. <laughs> ya Allah Akbar. Nah, terus kemudian yang keenam enam. Ada puluh Tabusadis alayakula na iman awmutakki'an ilamayan yatangkolubihi minalhubub. Jadi makannya itu nggak oleh makan sambil tiduran. Ini orang segera mangan b tidur, makan ambek tiduran. Awmutakki'an atau apa itu hanya sekedar rebahan. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ilham ya bihi minal khubub. kecuali itu sesuatu yang kecil ya minal khubub dari biji-bijian seperti kacang, nggak apa-apa tapi kurang bagus lah ya jadi makanan itu jadi makanan enggak boleh sambil tiduran. Itu yang ketujuh alayakula faukos sabuk bau jadi, makan nggak boleh makan sampai melebihi kenyang atau wafau kau Makanya, harus di atas lapar ya. Di atas lapar, apa itu di bawah? Di bawah kenyang ini makan. Bahasanya itu Allah, yakullah fakoukoh sabuk wafau Nah, terus kemudian yang keenam ini A -E. yang ke delapan Allah Yakula min darwatil kos kos ah. Jadi makan ini nggak boleh makan min darwatil kos ah. Jadi makannya ini cincek cek dengan gini, apa itu piring. Nggak boleh. Walah min wasti toam atau di tengah tengah panganan langsung dicukur di tengah nggak boleh. Jadi makanan ya dari dari keliling istidarotul rohib. Lalu, kalau dulu itu makanan makannya kan roti orang Arab. Lalu, kalau kita kan nasi. Memang ditaruh di sop apa itu. Kos ah, piring. Jadi makannya jangan langsung di tengah. Gak boleh. Jadi yang di pinggir-pinggir. Ya. Idaroh diubeng nong. tadi untuk, untuk di cek-cek-cek-cek juga gak boleh. Dipilih-pilih. nggak boleh jembek. Terus ke Allah yamsihu yadahu bin mindili jadi mengusap tangannya dengan mindil, mindil kopo? Apa mindil? Mindil itu sapu tangan. Hatta ya aliku Kemudian sahingga jari-jarinya ini yal aku asabi fa inaulaya drivi ayito amih Ini manyamanya yal ik itu jarinya -jari ini ditilati. Itu sunah rasul loh. Jadi makan, nah ini tuh, Ini sunnah itu. Ya. Nah, terus kemudian yang ke-10 Al asyir ayat madallah Ha ta'ala ba'da faru fi min al Yang terakhir ke-10 itu kalau makan itu selesai baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Nah, terus ini wa in ta'an ta an-nafs kita nafsu kita ini enggak suka atas demikian wajahat tabi bil khayal. Jadi maka kita harus hati-hati macam-macamnya bahaya. Khayal itu bahaya. Falayakun ibadati. Maka adalah masalah ibadah ini adalah zat. Ada wala dan juga kalau kita ini sampai ibadah ya kita kita ini harus hati-hati kalau umpama kita nggak merasakan ibadah ini lazat enak ibadah ini manis nah, maka ini kita harus harus hati-hati masalah makanan tadi latat makfi halawatil ibadah maka kita jangan berharap di dalam manisnya ibadah dengan adanya banyaknya makan tadi maka ini masalah ibadah. Orang ibadah itu bukan kok orang ibadah itu apa itu penderitaan atau itu pengekangan, pemaksaan, akhirnya berbuah dengan kebencian. Itu enggak jadi masalah ibadah. Solat ini ada enak, lazatnya, halawahnya, manisnya solat. Maka kalau ada orang kok solat enggak pernah merasakan manisnya solat, itu berarti. Ada apa-apanya ini masalah makannya, Iya kan makannya emang berarti makannya kakehan atau makannya barang haram Imam sebabnya apa? Kebanyakan barang halal ini nggak benar loh, ya kan? Nah ini maka orang sholat ini bisa merasakan manis sebab sholat ini pertemuan hamba dengan Allah. Ini sholat. Kalau orang itu pertemuan dengan Allah nggak ada itu apa itu yang paling enak, yang paling apa itu manis, yang paling apa itu menentramkan hati kecuali ketemu dengan Allah? Maka orang sholat ini, makanya para awak, para aulia itu sholatnya sampai beribu-ribu rokaat, beratus-ratus rokaat, karena beliau itu merasakan bahwa sholat ini merupakan nikmat. Itu bisa manis rasanya sholat, enak berulang-ulang. Nah, tapi kadang-kadang yaitu... Kita masih belum bisa merasakan saya ajak sholat sunnah aja kadang-kadang mengisimbeling. -kadang, ya kan? Mengisimku itu kok aku mulai mari sholat aja. Soalnya rasa-rasan. Ini banyak semacam itu. Karena dia enggak merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sama ikut saya ziarah ziyarom. Sholat saya apa itu baca zikirnya sampai berapa itu? Wah sampai basit itu sampai ya <laughs> Loh, ini karena dia enggak belum merasakan lazatnya nikmatnya zikir Kalau merasakan nikmatnya zikir Tahun no uleren, no ah, ini mau Moleren, sunggali makan Sunggali makan, makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali makan, hati makan, sunggali makan, sunggali makan, sunggali Bila ibadatin tanpa ibadah, wafii ibadatin bila dadan. Dan Tadi dalam ibadah tanpa keenaan dan kemanisan. hadal makna karena inilah ibrahim bin adham ini seorang Aulia Beliau itu menceritakan bahwa dia punya teman para Aulia di gunung luban, lubnan yaitu di palestina. Lah ini uh, fakhanu yusuni, yusunani. Kata Ibrahim nah para Aulia itu berwasiat kepadaku. Iza ila abnaid Kalau kamu kembali kepada anaknya dunia. Jadi orang-orang yang suka dunia. Orang-orang yang mengabdi dunia. Fa'idhum. Maka kasihlah apa itu uh, keterangan pada mereka. ya Bi'arba'i Solin dengan empat perkara. Kul katakan pada mereka. Barang siapa yang memperbanyak makan. La yajidu la zatal ibadah. Maka dia enggak bisa menemukan enaknya ibadah. Ngomong kakean mangan itu enggak bisa menemukan no enaknya ibadah. Itu kakean mangan. Wa ya. mayanam kasiron. Barang siapa yang tidurnya banyak. La yajidu fi umrihi barokah. Maka dia enggak menemukan sepanjang umurnya ini keberkahan umur. Awas loh. Iki arek nom nom ki senengan turu turuhei. Iya kan? Wang mari subuh turu sawangi sholat subuh. mari subuh itu turu meneh. Masya Allah. Ini turu turu turu turu. Gak iso menemukan berkah umur. Umurnya genggolek tuh nyok. Gak iso turu. Hale tuh nyopong. Nah, ibadah ora soalnya masalah ketua pemalai sampai kebablasan subuh Iya, Iba, ya bahaya maka kadang orang dukun-dukun sing alim melek lu ya gak dukun-dukun sing alim melek mau lek mau sampai katok-katok sampai setengah telu sampai jam telu kadang-kadang sampai kiro amar nontol ambluasan gak subuhan ngelir ngelir suwawan, setan nyuyu ini kuping yang ngemudar lek setan Marun malauwayo, soalnya kon dikongon sembanya menang, Allah gak gelem, tak aujuwii gon, kan. ah kok piene, dikongkon hormat nanapiatam, gak gelem. ayahku tinas, masuk ngerokok kok ada tak noh, nah, entah aujuwing ini gak ya, kiri kupingnya diputek, ono ah dan gak kru, gak kru ngong, yang ono, eh, nah iki, makanya iki, iki bener apa dak wae sae gi, <laughs> wah mayanam kasiron la yajidu umri barokah. Ada berkah. Waman tolaba talaba annas an-nas barang siapa yang hanya yang dicari adalah keridhaan manusia, ya. <tuh> Di Qur'anil <ini> Lono. Saya khlifu nabillahi lakum idzam qolabtum ilaihim lituridu anhum fa'adidu anhum innahum rijjas wa ma jahanam jahannam jazaa am bimaa kaanu yaktsibun. lakum litardau anhum. Kape bodoh sumpah nanggini kon supaya kon ridho. Ko, ko, fa Intar anhum tapi lek kon ridho nang kape mangko. Pak Ino layar doanil kau mil fasikin. Gusti Allah lari doan singfa. kaum sing far. Fasek makanya ini kita ini jangan sampai berbuat salah hanya untuk mencari keridoan manusia. Manusia keridoan ini kita ini hanya ope jenis golak ridho ini merotu ridho ini apa juragan tapi kita niki apa kujenenge dengan perbuatan yang salah wah ini gak oleh maka ini falah yang Ridho ar robi maka kita nggak akan mendapatkan Ridhonya Tuhan kita nanti nggak melihat ridohnya Allah sebabnya fasikin wameyuk siril kalam barang siapa yang dedek ngomongi Ana sing ngomongin nduwe kowe wae sinten. Nah, fil berlebihan ngomong berlebihan ora karuan, Wal ghighibah dan juga bergunjing. Fala yahruju dunia dunya alatinil <creators> islam. Maka dia enggak keluar dari dunia ke kecuali al alatinil islam. Enggak keluar dari dunia, ya, al alatinil Islam, atas agama Islam. Wis lek wong kakean nduwe crita ngene sampean mu balek ku mau balik itu ya, jangan dikira mau balik hebat mau pinta ngecowu perusahaan itu ya kan apa menelek like, itu uh, cek digoyu wong itu ah, yang bawakan ditek no anu melapetunia kakek yang malih mati itu suul khotimah awas usah hati-hati itu gak oleh ini loh Mengani ya, golongan alih kakek koti jarang patek ngomong lagi nah, jarang kakek kota alih kakek ngomong jarang meneng nah. Pokoknya lakuni. Mitur sesahal beliau dawuh. Jima'ul khairi kullih. Kumpulan kebaikan keseluruhan. Fihadil khisol. Di dalam empat perkara ini. Apa itu mah Jadi petang perkoro memang lho. Nah. Wabiha sorot al-bdalu. Maka jadilah itu ganti. Beberapa pengganti. Satu ikhmasul butun. Ikhmasul butun itu Perutnya ini di, di Apa itu dikempeskan Ocak-ocak dikelembung no, Sampai lembung-lembung Tadi yang disambang beteng melendung-belendung Ini ku api lah disambang Kudunya khimas itu Perutnya harus mengecil Kimas Perutnya harus mengecil Ya yeah. Ocak kelempet-kelempet Bahasa Jawa ini no, Ya yeah. Dikelempet no. Oh kok diisi limang piring Beteng yang malah ini Iya kan apa mulai seneng senangannya mabuk-mabuk. Itu dengan otomatis petengnya melembung. Ini mentolaklah. mapuk mapuk itu. Karena apa itu dari di dunia sudah kelihatan. Kalau itu adalah laknatullah. Dilaknat ke roh Allah. Akhirnya petengnya. Mereka tadi mendaya. Mendaya ke ometeng kodok. Iya kan. Wasam Yang kedua adalah. Somet. Somet ini adalah diem. Ocaknya ngomongin. Enggak perlu. nggak ngomong. Uskut istilah gerok bahasanya, jadi meneng yang yang, anu singkatok, sing ya udah sampai balik-balik ngecaci, balik-balik ngecaci lagi. Asum wal yatizal uzlah anil kholki. Jadi kita ini menyendiri, jauh dari makhluk. Nah artinya apa? Iatizal ini gak banyak bergaul. apalagi sekarang ini pergaulan itu merugikan. Gimana? pergaulan saya mau menarik nom, nom Masya Allah di Jepun karuan pergaulan tadi lebih api itu itizal kemarin itu di lapangan itu kan ada konser Habib Syek. dan metode orang awam kan itu ibadah semua itu mendapatkan keuntungan lejeri bong awam mau apa meseennya tidak nyanyi nyanyi kan padahal itu nyanyi nyanyi itu kalau mitur kan kancing Nabi itu nggak bener nggak bener nyanyi nyanyi itu nggak Nanti akhir di, di surga gak akan mendengarkan kiraannya Nabi, Dawud itu ada keterangannya. Maka on, kemarin itu saya nggak dateng, wah heboh rame, wah Yai Haris kok nggak dateng sampai dipanggil di lapangan, Yai ya jadi harus nggak, belum betul dugim. Mungkin kalau misalnya seneng, kalau ngongak dulu, oh tentu, janin nolak fitnah. Nah ini, tadi Iktizal Anil Khalkis sekarang ini bahaya, kumpul-kumpul ini banyak orang yang... Apa itu suka mik, suka anu, tapi isinya itu fitnah tok, ya kan. Bahasa saharul lail, kita harus terjaga malam. Jadi melek, ini isi jadi melek weng, wengi. Tapi awak ikwa tefora, melek wengi, maring uno ngecuprus, ngomong uno itu nyedul, yomboh ulo, yomboh, yomboh macan, yomboh apa. Itu dari melek itu rap berguna. Jadi wong cagongan iku lek like ngomong ya ngomongnya ilmu, aja ngomongnya no batang, wis batang ngomongnya no batang. Apa maksud Ngomong sing ora-ora ngomong no donyo ngomong no apa ngono. Iya kan? Apa menarek nom-nom ngomong, ngomong narek wedok. Waduh, cek mantep e. <laughs> sewangi-wangi betah Iya kan? Nah, makanya ini waqolabatul arifin lapar itu pokoknya harta kita. Jadi Pemaknaan nama Yasululah Nabi Faroukin wasallamah. Maka maksudnya itu sesungguhnya sesuatu yang kita hasilkan fi min Faroukin Kita bisa apa itu mendapatkan keuntungan dan juga keselamatan dan ibadah dan kemanisan dan ilmu amal yang manfaat disebabkan lapar ini banyak loh. Karena lapar ini orang di puasa ini akhirnya kita mendapatkan kemenangan kita mulai keselamatkan ibadah kita bisa terjalani kita mendapatkan manisnya madunya ibadah kita juga bisa mendapatkan ilmu lah nongoleh ilmu mangan kacian mangan ayo kaiso nyantol utak tenang loi ya ah. kan ayo kalau ma mangan ayo kaiso nyantol nak utak lain makanya ku dulue dulue lan -am, apa itu ilmu manfaat ini juga demikian gak bisa nyambung itu nah disebabkan hanya jok wasobri dan sobar alaihi lillah hisubakana itu atas semuanya milik Allah. ini ngaji pakai kot memang ngarutuk ngaji nih pak katanya ngarutuk panjang gitu. kata apa napa?